Halo. Ini buku Nyoman. 41 tahun, pekerjaan petani, hobi mengeluh. Iya, mengeluh. Serah kalau menurut kalian itu bukan hobi, tapi yang pasti mengeluh adalah hobinya jika hobi didefinisikan sebagai hal yang paling suka dilakukan. Mengeluh. Dari hal yang penting sampai hal remeh. Bangun kesiangan, ngeluh. Hujan, ngeluh. Panas, ngeluh. Nggak punya duit, ngeluh. Kerja tiap hari dari gelap ketemu gelap, ngeluh. Padahal kan bagi petani, mereka punya kebebasan sendiri buat nentuin seberapa lama mereka kerja, istirahat, atau liburan. Suatu hari, ibu ketemu kawan sesama petani. Selama berjam-jam mereka ngobrol, isinya ya tak lebih dari keluhan masing-masing. Mengeluh soal cuaca, biaya sekolah anak, di kebun, harga pasar. Lucunya, tiap ketemu sesama petani, pembicaranya ya kurang lebih sama. Dari sana akhirnya aku nimpulin kalau ternyata mengeluh bukan hobi ibuku, tapi itu hobi semua petani. Awal April 2020, aku pulang saat semua perkuliahan dialihkan jadi kuliah online dan kerjaan ditunda karena wabah COVID-19. Seperti biasa, tiap aku pulang, pasti ada perubahan atau hal baru di rumah. Misal, beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba ada tombol seluler di kebun. Terus sekarang, tiba-tiba di rumah sudah pasang wifi. Tapi ternyata, perubahan gak terjadi cuma sama rumah. Di saat semua media sibuk memberitakan bermacam keluhan masyarakat yang terdapat pandemi, aku nemuin satu hal yang berubah dari buku. Hobinya? Bersyukur Ia bersyukur Bersyukur karena masih bisa berkumpul sama keluarga Bersyukur kalaupun pun terjadi krisis, kami masih bisa hidup dari hasil kebun Bersyukur masih bisa bekerja, pasal masih ada Sehingga hasil kebun bisa didistribusikan dan membawa manfaat bagi semua orang Yang saat ini sangat bergantung pada gagal terdepan melawan pandemi Seorang kelewan tanpa tanda jasa yang tetap tenang diliput media Siapa lagi kalau bukan petani?